Mau model apa? Model apa aja semuanya ada, Pak. Dari Seiko 5 Sports sampai Seiko Prospects. Model rambut, Mas. Bukan jam tangan. Tapi ini kan iklan jam tangan, Pak. Bukan iklan tukang cukur. Beli Seiko ya di jamtangan.com. Download app-nya sekarang.